Kenapa saya masih ada di sini sih? Iya, nunggu komandan. <tuh> Enggak, ini tuh nggak benar. <tuh> <tuh> Ngapain? <tuh> eh. Ketawa. saya nggak mau ketawa karena sebenarnya ini fitnah buat saya. Iya. Uh, tapi apa benar anda single mother? Iya. Waduh. Karena ada apa dengan single mother? Ada yang salah? Nyera, nih, Nirah. <laughs> Nirah, kelemahan saya itu. Yang itu kan saya. Nggak ada yang salah berdua doang sama tersangka. Aku, aku juga nggak tahu, komandan biasanya kan. Iya, harusnya aku, sih kamu nggak sendiri sendirian gitu berdua, maksudnya kan. Kamu, kamu cemburu. Enggak, gak, aku, cemburu. aku gak cemburu, aku nggak cemburu. cemburu. Sayang itu kamu sama aku. Gak akan ya. gitu ah. Akan gitu ah. Resti, abis sih. Sebentar ya, maaf ya. Tapi, hmm? mm, aku mau ngomong sesuatu. Keluarga aku, tapi nelfon, Dia tahu kita deket, terus aku dilarang sama orang tuaku deketan sama kamu. Masa sih, gak mungkin? Iya, aku juga tanya alasannya kenapa. Kenapa orang tuaku udah udah tahu semua? Soal, soal apa, aku gak ada yang ditutup-tutupin, gak ada yang, gak ada yang aneh. Soal, soal, soal viralnya, kamu yang cepirit dia malu banget katanya aku nggak boleh pacaran sama kamu ya yeah. bilang keluarga kamu seru ikhlasin bukan dia doang yang tahu seluruh Indonesia yang tahu Ya, yeah. yeah, jadi aja karena bunyi brot itu adalah sesuatu yang natural yeah. mulai deh mulai deh coba tivot tapi ngadep sono. Wow. Rusak alatnya. Hmm. Coba ngadep sini. Suka pengen ngulek lagi. Padika? Oh, punya gua. Punya gua agak mengok ke kiri tadi. <gulus. Gulus. tzenanta> <finden Bless you. tzenanta> <tzenanta> ya nih. di sini bu kita hanya mengumpulkan keterangan dan suara ibu sudah kami rekam sini betul Waduh, makasih nih. Serut nih. Makasih. Oh, ada varian lain. Oh, dingin, dingin, dingin. Dingin, dingin, dingin. Ada <Suran> varian lain. ada varian lain. Makasih, makasih. Benar, benar, benar. benar. Setiap motif, Anda ini kotak-kotak. Maaf, Anda nyisir bang, ngerak kulit. Masuk angin. <role> Mohon maaf, ini namanya sisir serit. Uh. Saya lagi nyari kutu. <laughs> Kenapa? Ini kutu juga jatuh di situ. <laughs> Kelihatan ya, iya. Kelihatan. Ini buang-buang waktu saya banget loh. <laughs> Masih banget. Sekarang kalau nyerah, niup ya. ya Sekarang kalau ah, nyerah niup.